Sarapan yuk. Hmm. Sarapan padat itu penting dan hmm. baik untuk kita. Mama pilihkan yang terbaik untuk kamu. Baru, Yeay. Sari Roti Double Soft dengan Bifas N. bo, -bo Yo, benar kata ibumu. Sari Roti Double Soft dengan Bifas N. Sarapan padat yang mengandung kebaikan susu, telur, multivitamin, mineral, dan sumber serat. Sari Roti Double Soft lembut ya, dimakan langsung juga enak. Sari Roti Double Soft dengan Bifas N. Sarapan padat awal hari hebat.